Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hmm, selamat datang kembali di channel Gekrit uh, Kemarin gue kagak sengaja lagi mainin HP, tiba-tiba muncul notifikasi dari toko online. Pas gue lihat ada notifikasi uh, belanjaan gitu ya, penawaran dari salah satu seller di toko online. Pas gue lihat lagi, oh golok nih, goloknya murah banget sekitar harga di bawah 100 ribu gue penasaran nih golok 100 ribu itu kayak gimana sih 100 ribu ke bawah ya ini murah bener-bener banget mudah-mudahan sesuai sama yang digambar biasanya sih gambarnya itu suka menarik bikin orang suka gitu ya tapi kita lihat aja gambarnya Uh, tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk dukung terus channel GK, biar Terus berkembang ya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Kalau kalian suka uh, Boleh di-share juga ke kawan-kawan Itu sangat ngebantu gue Kalau gak suka ya gak usah lah Gak usah di-subscribe juga gak apa-apa Yang ikhlas aja gitu. Oke kita lanjut aja Baby, ini kotaknya, e, boxnya lumayan rapih lah packingnya e, sellernya juga responnya cepat terus dari pihak toko onlinenya juga pengirimannya cepat banget padahal ini dari kabupaten Sukabumi, Sukabumi Jawa Barat ngirim ke Jakarta lumayan sekitar dua harian lah Lihat, cepat banget Kenapa ya, kalau toko online itu ngirim ditulisin golok, bisa dikirim ke JNE atau JNT. Padahal kalau kita sengaja kirim, itu susah banget, nggak boleh, nggak boleh senjata tajam. Apa karena mereka jualan? Padahal kan kita juga sama. <laughs> Oke, kita langsung buka aja packingnya kita buka aja bismillahirrahmanirrahim packingnya lumayanlah lumayan rapi masih dibungkus kerdus lagi lapisan kardus kedua Oh plastik hmm. ada lapisan lagi kerdus Wow, ini guys, goloknya ini ukurannya kecil banget ya. Kita lihat-lihat dulu bagian luarnya, oh dari oke, okay, eh dari bentuk gagangnya, kerapihannya ya kurang. Ini model gagangnya model pull tang, jadi si dari bilah itu langsung ke sini, langsung nyampe ke gagang terus di pen, pennya tiga, nggak ada ukir sama sekali ke sini Pembuatannya juga kasar, ini enteng banget nih, galak bantennya kan, biar nggak keluar kan. Oh iya, sekedar tips. Kata orang-orang zaman dahulu, yang pakar ke golok itu cara ngebuka golok dari sarungnya beda antara kita mau ngeliat sama kita mau pakai buat uh, apa gitu ya, buat keperluan. Kalau mau ngeliat cara megangnya seperti ini, nah, yang dikeluarin sarungnya yang dikeluarin. Nah, beda lagi sama yang mau dipakai kalau mau dipakai kan. Oke okay, kita lihat lagi oh, kita ulang lagi ya barusan itu mah cuman info aja informasi buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu dari bagian sarungnya masih kelihatan. Kasarnya banyak lubang-lubang yang perlu ditambal. Ini juga kasar. Ada apalah gitu. Wajar sih dengan harga yang segitu murah, harga di bawah cepek e, Kalau gue disuruh bikin juga, Bang, tolong bikinin golok berayang harga di bawah cepet deh kan ah gue angkat tangan <laughs> makan apa gitu ya <laughs> oke kita buka aja goloknya bismillahirrahmanirrahim kita lihat bagian bilahnya eh, panjang bilah sekitar 23 oh, ya, sekitar info yang kalian gua kurang lebih 22-23. <laughs> ini sepanjang bilahnya sekitar 23. Gagangnya kecil banget. Tapi lumayan pas di genggaman. Tapi ini kayak sakit gitu ya. Agak ini, kasar banget di sini Dari pembuatan ininya masih kurang halus. Oh, disini. Terutama di sini. Ini berapa sudah kita bisa putar? bagian bilahnya itu sama seperti biasa golok-golok online bekas tempaan bekas ini e, gerinda kasar banget kelihatannya ada cap dari pembuatnya capnya biasanya sebelah kiri memang sebelah kiri ini garis ini bikin garisnya juga kayak niat nggak niat ya. Enggak lurus gitu, enggak lurus dari ini. Yang sini lebih ke bawah ini, lebih di atas. Terus ini ini buat apa apalah enggak tahu. Cuma sebelah doang, sebelah sini yang enggak, sebelah sini. Kita lihat Ini melintir, bagian bilangnya agak depannya agak gini, jadi nggak lurus seperti ini, jadi agak agak gini. Ketebalannya sekitar 3 miliar, cukup tipis bolaknya. Ini juga melintir, tahu nih? Ketajamannya kita jajal ketajaman. Hmm? kita lihat apa ya? ada serotan sama sekali nggak mempan mempan sih dipaksain cuman gini doang kalau digini putus lah Jadi masih belum tajam. juga. Hmm. Hmm. Masih masih belum tajam. Eh, uh, jadi untuk harga yang segitu. Uh, ya, lumayan lah. Kalau gue disuruh, ya kayak gue bilang tadi, mungkin gue juga gak mau <laughs> buatnya. Ini mungkin produksinya banyak, kan? Bikin seru, serunya enteng banget. Kayu apa? Katanya sih, dari yang di deskripsinya gue lihat, kayunya kayu jati, entah jati mana, jati agak halusin, kayu jati enteng. Oh iya, ini awalnya mungkin di akhirnya ini gua kasih lihat setelah gua kasih sentuhan sedikit, gua poles dirapih-rapihin, di bagian bilahnya gua rapihin, nanti hasilnya seperti Baby, I'm worth the fight